Bisa juga gitu ya Gimana kau belajar mainnya surat gitu dek? Main terus Nah ini guys Habis mainlah atau laga laga sama bolanya sendiri bisa dilaga sama dinding, main terus sampai puas, Alah mau mati lagi lagi terus, main terus dari siapa kau belajar begitu? eh saya pengajarinya bikin bob abis main dinding bayar boleh dicontoh ya guys ya <tuh> boleh dicontoh main lato lato laga dinding ke mana ya, capek? Main lagi. Main terus. Lala. Uh, gas terus. <laughs> Udah capek, udah capek berhentilah. Oke, guys, sekian dan terima kasih. Oke.